Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, lama nggak update di channel ini ya jadi uh, saya mau review lagi permaduan ini ini judulnya madu al shifa kalau teman-teman cari di Tokopedia itu ada aja di Shopee atau dimana itu ada aja orang jual Harganya kalau nggak salah seratusan, ratusan lebih. Cuma saya lupa pasnya berapa. Yeah. Jadi kalau teman-teman yang uh, suka madu, ya cobain deh madu ini. Ya, jadi ini madu judulnya Arshifa Natural Honey. Ini satu kilo. Nah terus ya kalau teman-teman lihat uh, review madu saya yang Sebelumnya ya, yang bentuknya kayak sarang tahun itu, itu dia warnanya lebih gelap dibanding ini, terus juga lebih kental dibanding sama yang ini. Terus kalau dibandingkan dengan madu kayak madu zikra itu ya kurang lebih aja sih. Nah yang kemarin ini, eh sudah sisa sedikit ya karena eh, banyak yang pakai minum madu ini. Ini udah hampir satu bulan lebih, ya satu bulan lebih udah habis begini jadi ini madu ya kemarin itu ditaruh di wadah kayak wadah cup agar-agar itu yang kecil itu ternyata ada semutnya kan ada tuh orang nyebut itu kalau madu ada semutnya berarti madunya palsu padahal padahal nggak begitu ya padahal belum tentu kayak gitu karena madu sendiri itu kan ada kandungan gulanya manis jadi ya, itu yang diminum semua terus kalau nah kelihatan ya kekentalannya nah. eh, jadi eh, dia agak lebih encer dibandingkan madu yang saya review sebelumnya itu dan rasanya itu kalau kalau dibandingin ya madu yang kemarin itu kayak lebih banyak gulanya lebih banyak gula-gula mungkin ya gula tambahan kayak gitu kadar gulanya lebih banyak nah, kalau ini rasanya itu enggak enggak terlalu manis kayak sebelumnya kayak madu yang sebelumnya itu ini eh, sebenarnya salah ya salah kalau pakai gelas eh apa sendok yang kayak gini harusnya pakai sendok plastik reaksi kimianya nah, jadi lebih baik penggunaan pakai lebih baik menggunakan sendok plastik ya, jangan pakai sendok logam. kayak itu dia review sedikit dari madu alshifa ini. buat teman-teman yang hobi ini hobi ya karena madu ini sebenarnya sehat tuh dikonsumsi. buat teman-teman yang suka madu ya boleh dari dicoba ini madunya enak kok, nggak nggak nyesel beli yang madu kayak gini. Nih. oke itu aja, semoga